Halo bro, welcome to my channel, Notif Motivation. Kali ini saya akan membahas tentang generasi milenial terhadap penggunaan sosial media. Apa itu sosial media? Sosial media itu memberikan manusia hormon dopamin. Hormon dopamin ini biasanya diproduksi ketika kita melakukan hal-hal yang menyenangkan, seperti makan-makanan kesukaan minum-minuman keras, merokok, berjudi, atau melakukan hubungan seksual bro jika seseorang akan merasa kurang bahagia atau lo, -lo ini akan merasakan kurang motivasi dan menurunkan rasa antusias terhadap kejadian di sekitar lo nah, dopamin yang ada di alkohol, di rokok, dan sebagainya dilarang pemerintah dituliskan 18 tahun ke atas tapi anak-anak sekarang main instagram, dan sebagainya nggak ada kan batasan umur, padahal mereka melakukan itu seperti beralkohol dan merokok. Kita ini bro, sekarang di zaman ini ya, di zaman Z atau di zaman milenial ini, kita itu bro hancur karena sosial media. Kalau kita tahu cara memakai sosial media bagi yang benar, is great, bisa hasilin duit, bisa majuin motivasi lo, itu sangat bagus bro. Tapi bagi mereka yang gak tahu akan merasakan yang namanya kebebasan yang ter distorsi oleh sosial media tahu kalau bro manusia umum termasuk lo juga bro rata-rata menghabiskan waktunya empat jam sehari bermain sosial media orang yang tidak suka dengan sosial media menghabiskan dua jam waktunya sehari kalau lo gak percaya bro coba install aplikasi di handphone penggunaan handphone berapa lama kalau enggak nggak mungkin baterai lo habis semalaman baterai handphone itu minimal 7-8 jam bertahan dengan layar terbuka tapi kalau baterai lepas pulang habis atau malamnya habis nah waktu lo 7-8 jam dihabiskan dengan membuka handphone atau sosial media kalian jika selama ini dimanapun lo semua berada ingat-ingat hal ini buat lo gue gak akan kasih nasihat panjang lebar harus begini harus itu harus bagaimana No, no, no, no, no, no. Itu bullshit, bro. Cukup dua aja. Number one. Less social media by more you Number two. Karena social media bisa membuat lo bahagia dan juga distorsi. Ingat dua hal itu, bro. Pesan dari saya. Terima kasih. Bye. Selamat berjuang. Pria sejati.